Hai everyone. Dalam video ini, saya akan mengundang teman baik saya, seorang penerima beasiswa LPDP luar negeri. Beliau telah menyelesaikan sekolahnya, studinya di Monash University. Dan dalam video ini, kita akan membahas tips untuk menghadapi seleksi wawancara beasiswa LPDP luar negeri. So, here she is. Hai, Rika. Hi everyone. My name is Rika. I'm an LPDP worti. I studied at Monash University, Australia. Thank you for having me here. And thank you for helping me out also karena video ini pasti akan bermanfaat bagi mereka yang sedang bersiap-siap untuk menghadapi seleksi beasiswa LPDP luar negeri ya khususnya ya. Yeah, betul -betul. Nah, jadi kita bakalan ngapain aja nih, Kak? Waktu itu saya dihubungin ya sama teman saya ini, Andrian Permadi, yang biasanya saya panggil Kang Jo. Jadi katanya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang wawancara bisnis soal PDP Keluar Agri. Kita akan coba, kami berdua, maksudnya akan coba buat simulasi pertanyaan nanti, Kang Jo akan jadi interviewernya dan saya akan jawab pertanyaan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Oke, okay, so let's start. Are you ready? Ah, uh, hopefully ya. Yeah. <laughs> Alright, pertanyaan pertama. Tell me about yourself. So my name is Tika Nuriana. I'm a language instructor at a language center at a state university in Bandung. I teach both English and Indonesian, uh, specifically Indonesian for speakers of other languages. Jadi memang ada pertanyaan tentang tell me about yourself ya Terus memang Ada, betul. Apa sih yang harus kita omongin ke wawancara kalau ada pertanyaan? Oh, ya. Kalau waktu saya waktu itu sih, wawancaranya langsung spesifik. Jadi mereka langsung tanya, oke, okay, tell me about yourself, tell me what you studied in your bachelor's degree, and what university. Jadi ketika itu saya menjawab uh, apa yang saya lakukan, profesi saya maksudnya, Lalu di profesi saya, apa yang saya lakukan? Seperti yang tadi saya sebutkan, saya ngajar Bahasa Inggris dan IPA Kemudian di mana juga saya sebutkan. Nah, karena mereka bertanya tentang jurusan ketika dia S1, saya sebutkan juga termasuk di kampus mana. Gitu. Tapi berbeda-beda, bisa jadi nanti teman-teman mungkin akan dapat pertanyaan yang lebih spesifik atau mungkin lebih lebar, jadi silakan diikuti saja sesuai dengan yang ditanyakan. Oh, Oke, okay. tapi yang jelas pertanyaan tentang self which can be specific or not, itu akan ada ya. Dan kita perlu antisipasi itu ya dalam wawancara tersebut. Seringkali mungkin orang-orang ketika wawancara hanya fokus pada hal-hal besar ya, tapi lupa gitu. Wawancara ini kan ingin kenal kita ya, jangan sampai kita sendiri malah bingung ketika dapat pertanyaan itu. Gitu. Ya, bingung menjelaskan diri sendiri itu seperti apa ya? <laughs> Kalau diri sendiri <laughs> aja bingung gitu ya. Gimana, yeah. gimana mau diterima seleksi tersebut mungkin seperti itu mungkin kaya intinya harus kenal diri kalian dengan sangat baik gitu ya oke, okay. itu tipsnya bermanfaat karena kebanyakan kita terlalu berpikir kemana dan sebenarnya mm -hmm. hal yang paling pertama yang kita lakukan itu adalah sebenarnya mengenali diri sendiri potensi mm -hmm. kita seperti apa karena kalau kita mengenali diri sendiri dan potensi kita seperti apa itu akan terpancar gitu ya <terpancar. <terpancar> akan dirasakan oleh Oh, ancatanya bahwa, oh ini anak, ini tahu kekuatannya, tahu dirinya seperti apa, dan, by the way, thank you very much. Pertanyaan nomor 2. Uh, you apply to Monash University. Why do you choose this? Alright, okay. uh, so I applied to Monash University, and I chose Master of Education because In my profession now, I'm a teacher and I want to be a better teacher and I hope that by applying to Monash University, I number one in Australia for its education major and its faculty. By studying at Monash University, hopefully, I can be a better teacher. Jadi pertanyaan kedua itu, bukan pertanyaan kedua ya, mungkin salah satu pertanyaannya mm -hmm. itu Kenapa sih mau ke universitas ini dan mengambil jurusan mm -hmm. ini ya? Jadi sekali lagi, oh. kita harus tahu alasan kuat dari pilihan yang kita ambil ya, seperti itu, dan pilihan dalam konteks ini adalah pilihan mengambil universitas jurusan. dan jurusannya, seperti itu ya. Iya betul, jadi mereka akan tanya ya, misalnya, kenapa sih harus kuliah di jurusan ini, kemudian kenapa harus di kampus yang ini, begitu, nah kita jangan sampai misalnya ketika ditanya kita bingung, kenapa ya nggak tahu, pengen keluar negeri aja, oh jangan sampai seperti itu ya. Not a good thing to apply and to do. Jadi, harus dipersiapkan baik-baik. Kalian harus tahu kenapa pilih jurusan itu, kenapa harus kampusnya itu. Harus ada penjelasannya, dan kalian harus yakin, jangan sampai misalnya kalian bisa menjelaskan ketika wawancara. Tapi itu alasan yang dibuat-buat. Dan bisa jadi kalian di akhir studi atau ketika menjalani pun akan menyesal, karena kalian tidak tahu sebenarnya kenapa sih gitu. Dan uh, satu lagi. Tadi di awal, pewawancara saya memang bertanya, "Jurusan saya, apa jurusan yang saya ambil ketika S1?" Nah, ini ada hubungannya, saya akan dilihat. Oke, okay, profesi saya apa, kemudian saya maunya S2, ambil apa sih? Dulu S1-nya apa? Kita juga harus bisa menjelaskan itu semua, gitu. Dia harus logis. Betul, kok? Okay. Pertanyaan nomor 3. "What is your study plan?" My study plan is, yes. okay. teman-teman, saya tidak akan uji apa yang saya katakan ya, tapi saya akan, karena jawabannya panjang sekali, jadi, dan saya sudah mempersiapkan dan menjelaskannya di essay SI, uh, Rencana Studi, jadi, saya beritahukan saja Pak, rencana saya sudah saya uh, jabarkan ke dalam 4 semester, karena studinya itu panjang dua tahun, nah, ini saran lainnya juga teman-teman, karena ketika wawancara nanti tidak diperbolehkan, menyalakan atau menggunakan alat elektronik apapun ini ketika wawancaranya ya, tapi kalau lagi nggak di ruangan ya boleh aja pakai handphone gitu jadi kalau misalnya teman-teman punya data punya file aplikasi atau dokumen, itu di print aja jadi saat ditanya hal ini oleh interviewer, yang saya lakukan I show them like in semester one I'm going to take orientation units, and then semester 2 semester 3, semester 4, dan juga teman-teman, sama seperti pertanyaan lainnya, mereka pasti akan bertanya Kenapa ambil? Apapun yang ini, why do you choose this unit? and what is the goal? Dan uh, harus bisa menjelaskan itu semua begitu. Jadi, harus ada alasannya, jangan sampai misalnya memilih karena kayaknya keren nih. Logika sederhananya, kalau misalnya orang itu tahu apa yang dia akan lakukan, dia pasti punya perencanaan yang sangat jelas ya. Dan itu mungkin yang diharapkan oleh wawancara. Saya kebayangnya, kalau misalnya saya gak punya rencana apapun gitu keseluruhan secara, what's your study plan? I don't have... Jadi, bagaimana pewawancara pemu mau percaya sama kita memberikan kita dana beasiswa kalau kita nyak sendiri aja gak tahu gitu, kita mau melakukan apa rencananya nggak pasti Exactly, so make a very good plan guys if you want to Be successful, yeah, in this interview. Okay. Pertanyaan nomor empat. What will you do after completing the study? Okay. Alright. So at that time when I received this question, I said after I complete my study, if I get this scholarship, I plan to return to my home country, Indonesia and then I will return to my office because that was requested Oke okay, jadi yeah. ini pertanyaannya um, directed towards your plan again mm -hmm, tapi di figure ya, jadi kalau misalnya kita udah selesai studinya kita mau ngapain nih? karena kan mm -hmm. LPDP juga ingin memberikan beasiswa untuk seorang yang jelas kontribusinya nanti seperti apa, apa seperti itu Kak? Apa ya? Mereka berusaha melihat kira-kira apa sih yang akan dilakukan nanti gitu rencananya apa apakah akan langsung kembali ke Indonesia atau tidak dan juga mereka melihat saya rasa apakah sudah punya rencana jangan-jangan rencananya baru sampai diterima beasiswa saja gitu kan bisa saja kan kita tidak tahu ya udah karena ada ada saja pastinya orang-orang yang berpikir Jalan dulu aja lah, wawancara aja belum tentu gitu kan. Belum tentu dapat beasiswanya. Istilahnya, itu belum pikiran, masih jauh gitu. Coba pikirkan dari sekarang, gitu. nah, Tadi menarik sih, pas Rika bilang pasti ada banyak orang yang baru berpikir, "Saya mau keterima beasiswanya aja deh." Gitu kan? Hmm. Kalau udah lulus, ya gimana nasib aja gitu, kan? <laughs> Tapi memang sejauh itu ya ternyata kalau acara itu atau LPD itu melihat kesiapan dari uh, candidates yang mungkin bisa dibilang ke bidang hmm. di beasiswa ya Karena kalau misalnya mereka tidak jelas mau ngapain nih kontribusinya hmm. mau, mau apa setelah, setelah setelah menyelesaikan studi Ya mungkin kemungkinannya hmm. akan beasiswanya mungkin akan diberikan ke mereka yang lebih siap ya Sekali lagi it's all about uh, our plan ya Kontenan hmm. itu tidak hanya sampai dapat beasiswanya, tapi rencana itu sampai ke setelah lulus. Itu rencananya hmm. mau uh, ya berkontribusi di bidang apa seperti itu, ya? So, yeah. that's a very interesting point that us mention there, actually, karena kayaknya banyak ya yang berpikiran seperti itu. Kayaknya mau dapat beasiswanya dulu aja deh, mau ke negeri, <laughs> tapi gitu, ya, nggak tahu nanti habis lulus tuh mau ngapain gitu. What are your strengths and weaknesses? Uh, my strength, I can say that I'm patient, I'm determined, and I work hard to achieve my goals. And as for weaknesses, I can say that I I often think too much. Sometimes it takes uh, quite a long time to decide on something or to choose something, but in hindsight, um I become more careful yeah, in choosing things and making decisions. I Pertanyaannya kayak pertanyaan IELTS yeah. <laughs> ya. Oh ya? Yeah? Iya, yeah, okay. jadi kalau saya ngajar IELTS uh, untuk speaking, mungkin saya akan bikin polanya mm -hmm. seperti ini. I have strengths and weaknesses. Uh, okay. I have several strengths and weaknesses. Uh, firstly, mm -hmm. I would like to start to elaborate uh, strengths that okay. I have. Yeah. Dada dada dada. Yeah. Kalau misalnya yeah. uh, yang ikut seleksi beasiswa ke luar negeri itu kan pasti belajar IELTS ya nah, si IELTS, betul speaking uh, skillnya itu atau speaking uh -huh. skill itu in answering the ELTS question itu sebenarnya bisa dipakai untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara, wawancara. Ya. bener gak sih? bisa gak sih, betul. betul banget sih, bakal ngebantu banget they're not assessing your language skills yeah. or your language proficiency but at least the skills that you use That you apply in this IELTS speaking will help the interviewer to process the answers, I guess. Oke, okay, berarti esensinya tetap pada konten atau jawaban yang kita berikan ya. Uh, mungkin ada yang mau ditambahin juga? Mm, oh iya, saya bagi jadi dua ya. Bagian yang pertama tentang uh, diri kalian sendiri ya, gitu. Kalau menurut saya, hal pertama yang harus kalian ingat adalah Uh, stay calm Stay calm during the interview or before Because anything can happen You may have unpleasant thing happen to you just before The interview, you might, I don't know, break up with your boyfriend, with your girlfriend, or maybe A family member, or a relative just pass away It can happen And Jadi, mau sepintar apapun, mau sudah seingat apapun dengan jawaban yang dipersiapkan Ketika ada hal-hal yang tidak terduga Everything just goes out the window. Try to be calm. Itu paling penting sih, tetap tenang gitu. Kemudian juga yang tadi kami ulangi berkali-kali, know yourself well. Do not fabricate answers, okay? Stay true to yourself, gitu. Jangan berusaha ingin terlihat paling baik atau apa ya, terlalu promising gitu, sangat-sangat menjanjikan sebagai kandidat, enggak juga gitu. Try to show. How you can stand out from the crowd? You know, what makes you special? This is the time to promote yourself, but you have to remember stay humble. Thank you, Rika, for uh, providing information, useful tips for everyone. Uh, I'm so happy to have you here as my guest, gitu. <laughs> and... <laughs> yeah, yeah. Thank you very much for having me. Thank you for inviting, and I'm really glad hopefully this will be helpful, mudah-mudahan berguna dan ya bermanfaat ya buat teman-teman atau siapapun yang melihat videonya and if anyone is interested in I don't know, getting in touch, just ask Andrian first <laughs> <laughs> or oh, maybe not, I don't know boleh-boleh, I guess uh, if one of you uh, would like to contact Rika, you can contact me first ya, yeah, and we'll see how it goes ya. Yeah. <laughs> Alright, uh, again, sekali lagi terima kasih Rika, and mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan bisa klik oh, lagi sama. di channel ini, uh, untuk informasi-informasi sure, sure. yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian semua. So, I guess I'll see you around, bye-bye. Mudah-mudahan tips tadi dan simulasi wawancara yang telah kalian tonton bermanfaat, dan semoga kalian sukses dalam menghadapi wawancara seleksi beasiswa LPDP luar negeri. My name is Andrea and I'll see you around. Bye-bye.